Makanya, kenapa kalau kita bangun pagi mereka sih Bukan karena bini kita pelit. Kenapa bini kita suka ngutang? Bukan karena suka ngutang, karena suami ngasih duitnya kurang. Kenapa romannya suami, eh istri kita gampang kesel? Karena bapak ngasih duitnya kuat. Bener ibu, biarin suami kita nggak ganteng asal selalu ngasih duit. Biarin suami kita nggak keren asal bagi biarin suami kita item asal selalu ngasih biarin suami kita pergi dua tiga hari asal sebelum pergi ninggalin udah pak kita nggak perlu danteng nggak perlu ganteng karena istri nggak butuh kita butuhnya Tuh.